Bingung pilih vitamin, IPI vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IPI vitamin C dan IPI vitamin d tiga seribu ayu setiap hari. IPI vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal.